halo teman-teman kali ini kita, kita mau main stumble guys pakai orang buat pakai ini aku yang buat, aku ini. Yang buat. <tuk> saya yang mau ganti bahasa mau tujuh delapan Inggris nama berbentiga hmm. ada aku yakin kamu pakai bahasa apa? inggris aku malaysia inggris inggris melawan malaysia melawan inggris saya melawan indonesia apa-apa yakin? tidak tahu saliran pertama harus super snacking apa eh lah iya ya aku Oh, iya. Ya, bapak. ya siapa eh, ada penampakan tadi. ya jatuh Ay, Ay, tak tunggu. Ah, ah, ya. Ay, okay. Atuh, jatuh. Wah, bisa ya. sama hmm. ya, ya, ya, ya. ya. Uh. masing asingnya itu kan lah. waktu Aku Aku nah, -bake. aku, dua. hmm? Dan. Dan. Dan. Dua. aku Bila ganti Menurai. Oke, zombie. Gua oh. uh. ah, enggak ah. tahu, enggak tahu semoga kiting sama mbak ya. Tim ya. Bumi. Kalau nanti terakhir, terakhir mandarulah paling. Thank you. Oh, ini oh, drop. Honey drop. loh, loh, siapa sih, Sama saya dorong mina, apa sih mina? Siapa duluan ini? Malaysia, Singapura, Inggris, Malaysia, Indonesia, Loading. Kok memuat? Aku Aku next. time Oke. Yeah. aku zombie. Anak, yuk yuk